Sekolah Insan Mandiri Cendekia merupakan salah satu sekolah Islam terpadu terbaik yang ada di kota Palembang. Kami selalu melakukan yang terbaik untuk para-para penerus bangsa dengan pelayanan yang memuaskan, fasilitas yang cukup memadai, dan para guru-guru yang berkualitas. Sekolah Insan Mandiri Cendikia Palembang juga menyediakan taman bermain agar anak-anak bisa membentuk pribadi yang mandiri dan ceria. Dan juga terdapat laboratorium komputer untuk para anak-anak bisa belajar mengenai teknologi. Dan juga terdapat lapangan indoor Agar para anak-anak bisa berolahraga Dalam keadaan hujan Maupun keadaan langit yang cerah. Dan juga ekstra Yang membentuk siswa menjadi seorang Yang memilih kemampuan yang lebih di bidang olahraga Dan juga terdapat yang didesain dengan nyaman agar para anak-anak bisa beribadah mengaji dengan nyaman dan juga terdapat kantin sekolah kami selalu menyiapkan makanan-makanan yang sehat dan bernutrisi agar para anak-anak menjadi bisa fokus pada saat pelajaran di sekolah Selain itu juga Sekolah Insan Mandiri Cendekia Palembang Memiliki banyak prestasi Penghargaan juara Tingkat sekolah dasar Di antaranya Juara gambar bercerita Juara lomba mewarnai Lomba bernyanyi Lomba gambar Dan juga lomba lukis kolektif pelajar nasional di tingkat Palembang. Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendikia Palembang miliki slogan yaitu The School of Leaders yaitu kesadaran tentang pemimpin pendidikan berkarakter pendidikan Kepribadian Islam Sadaran tentang kepedulian sosial Jujur Bersih Peduli Disiplin Dan Mandiri Dengan kurikulum KAS IMC Melalui pendekatan Multiple intelligence System Yang berorientasi Pada pengembangan Kecerdasan multidimensi dan karakter murid di sekolah IMC kegiatan ekstrakurikuler yang insentif dan terstruktur kemudian metode dan strategi pembelajaran tahfiz yang dikemas di dalam kurikulum khas insan mandiri cendekia menghasilkan generasi pemimpin cerdas berpribadian Islam Kepedulian sosial Serta Pribadi yang menyenangkan Dan sayang teman